Halo guys, terima kasih yang udah menantikan videoku terbaru dan kali ini udah muncul lagi video terbaru kan, ya. Kan? Nah, kali ini aku akan membahas tentang Lumajang, guys. Bukan tentang kotanya atau apanya ya. Mau ngasih tahu info buat kalian bisa wisata di sini. Aku mau mengunjungi beberapa tempat di sini yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Jadi... yang suka trip-trip kayak gini aku ada playlist di bawah tempat wisata asik kan bisa klik di bawah untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe sini dan klik loncengnya ya biar kalian dapat info terbaru dari aku saat aku upload video terbaru oke Selamat menonton papacc Sebenarnya ini adalah desanya ayahku, guys. Dan ini betul banget, ini adalah nenekku seperti ini. Nah, itu gambarannya nenek ya. No, God, please no. No! jadi yeah, kita anggap simpel aja ya, kak perjalanan aku ke sana memerlukan waktu sekitar 6 jam guys dari sini karena aku nggak memakai pakai akses tol jadi ini waktunya katanya tuh pagi banget jadi lumayan sepi jalannya kita nggak perlu pakai tol kita hanya perlu pakai jalan biasa jalan biasa yang kita lewati biasanya awan biasa pakai sepeda motor sekarang pakai mobil guys jadi sombong amat jadi mungkin waktunya bisa nambah sedikit. Biasanya aku cuma 5 jam. Oke, sampai di sana ya. Pastinya kita akan tahu kalau belum pernah. Aku ya pasti perlu perlukan cium-ciuman. Ya kan, bukan cium-cium kayak ya Ya, cium sekitar jam cium 500,00 cium gitu, loh. gitu dulu. Iya, tapi sebelumnya pasti cuci tangan dulu, cuci tangan, beres-beres mandi, ganti baju, baru kan? Seperti biasanya, kita harus mematuhi protokol yang ada. Aku udah jadwalkan nih. Udah jauh-jauh hari mau ke sini, karena udah jadwalkan. Kegiatan apa aja, karena aku cuma dua hari kayak di sini. Jadi kan bisa tahu aku mau kemana aja di sini. FYI ini guys buat kalian penggemar kelapa muda atau es tekan ya kalau orang Jawa Timuran bilangnya gitu nah di sini adalah tempat pengekspor paling gede banget di Jawa Timur guys karena tempatnya ini dekat dengan pantai jadi otomatis pepohonannya kebanyakan adalah pohon kelapa jadi Coba kalian tanyakan, pasti dia ngambilnya dari Lumajang karena di sini tuh paling murah dan paling banyak banget diminati karena kelapanya itu ada ciri khasnya lah katanya ya. Es kelapa mudanya kalau kalian kesini gimana rasanya? Kalian boleh komentar di bawah. Oke. Okay? Ah, akhirnya sampai dari perjalanan yang jauh tadi. Kita naik turun belo-belo sampai saya melewati-melewati Hutan-hutan juga kan, keren kan? Kalian bisa lihat nya Cuma sayangnya berkabut sih tapi di sini awalnya dingin banget serius, look it, kan lihat belakang, itu bukan orang lagi bakar-bakar atau apa ya itu kabut, jadi alami kalau kalian kesini karena ini dataran tinggi. Uh. mulai ke sini. Wow. Kita sekarang mau turun lebih ke bawah lagi. Wow, naik. Langsung naik lagi. Oh. Wow. Yes. kita lanjut udah di ketinggian lagi yang agak tinggi lagi lebih tinggi dari tadi dan kalian bisa lihat di belakang Wush. Tuh. gak tahu ini ketinggian berapa ya mungkin 3600 mungkin lah saya lihat tuh rendang Kelihatan kecil banget itu. Kelihatan ya. Itu adalah lautannya, pantai, pantai gelitik namanya. Sana jauh. Iya kan pantai gelitik kan namanya TPI. Ya pantai TPI guys namanya guys. Tuh di sana itu. Kelihatan enggak ya? Ya di sana tuh Dan di sini ya juga sering dilewati orang-orang, banyak. Nih, yeah. tuh. Di sana ada pemukiman, guys. Jadi ya banyak orang lewat. Rumahnya di dataran tinggi, jadi kan keren banget. Dan ini masih jam setengah empat setengah empat, setengah empat sore tapi suasananya kayak masih pagi right? Wah, nice. setelah ini mungkin besok sih besok atau nanti malam ya ke pantai Pantai. Pantai TPI Pantai ini terus Jangan sampai di skip Biar kalian nggak ketinggalan keseruannya pagi guys, kali ini aku mau berangkat ke pegunungan untuk mencari cengkeh Nah, karena cengkeh ini sekarang lagi musimnya guys efeknya nih dari cengkeh ini kita bisa mengambil banyak loh selain dibuat untuk rokok ya, ini juga bisa dibuat untuk minyak, dibuat untuk pijat pijat atau mungkin bisa juga dicampurkan dengan air lalu kita minum guys. Karena rumornya nih atau dengar dengar dari teman-teman katanya bisa membuat nafas segar guys karena bisa menjaga keutuhan gigi dari bakteri bakteri. Lalu mungkin ada lagi dan aku kasih ini aku cari-cari sumber di google dan bisa kalian kalian bisa ketahui dan FYI aja buat kalian oke okay? nah ini sebelum pulang nih kita kebetulan lewat kebun kopi juga ini aku masih lihat kalian yang suka minum kopi jangan hanya suka minum kopi aja kalian harus tahu bentuknya pohonnya gimana ini nah inilah bentuknya pohonnya gini sebelum diolah buahnya kayak gini bulat bulet merah ada yang hijau yang merah itu udah matang guys, yang paling bagus itu buat dipetik yang merah ini dan nanti di sangrai bisa jadi kopi yang kalian minum itu nah seperti itulah nah pohon cengkehnya bentuk pohon cengkeh itu kayak gini guys Nah kalian bisa lihat kan nah keren banget kan nah, kapan kalian kesini atau yang udah kesini kalian bisa komentar gimana pengalaman kalian kesini waktu ke lumajang atau yang berdomisili di lumajang Halo, salam kenal buat kalian dan jangan lupa kalian tonton videoku ini dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lain ya Setelah kita mencari-cari sampai banyak nih Seperti ini Nah kita sekarang tugasnya itu memilih yang bagian buahnya aja Bagian batangnya kita pisahkan tapi tetap aja dua dua komponen dari tanaman ini bisa kita jual masing-masing. Bagian batangnya bisa, bagian buahnya juga bisa, bahkan sampah daunnya juga bisa loh buat rokok juga campurannya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan di sini. lanjut iya lanjut ke pantai TPI tempur sari tapi jalannya tadi enggak bisa dilewati mobil jadi kita jalan tuh sepi guys di sini jarang sih ada yang sini karena lokasinya terpencil Lantai, tapi pasirnya hitam. Bagaimana? Jangan tertarik. Kita akan melihatnya habis ini. Masih berjalan. Ikuti terus. Masih jauh ke sana. Sampai Ayo saya lihat sering kalian Black sun Pasirnya item ya Kalian bisa lihat pasirnya item Semuanya item Gak tahu kenapa Mungkin Dari sononya ya Gak usah teget Aku gak berani Aku gak bisa berenang Oh no di sini aja ya ini perbatasan samudra Pasifik kayaknya saya kayak gini dulu sampai sana guys jadi pernah ada insiden saya pasang hampir kayak lautnya ke daratan Maanida Ayo Ayo ke sini sini, woi. cari air ya Oke okay, sekian buat kali ini ya episodeku di Lumajang. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Karena banyak video videoku yang lain mungkin kalian belum tahu atau yang masih penasaran dengan konten-kontenku yang lain kalian bisa klik subscribe dan klik komen di bawah untuk saran-saran videoku yang lain. Bye di episode selanjutnya dari video-video kan -video tadi banyak banget sebenarnya kegiatan yang belum pernah aku lakuin di sini tapi berhubung waktunya terbatas aku cuma dua hari di sini jadi waktunya terbatas uang ke ke main-main ke rumah saudara main-main ke rumah tetangga-tetangga gitulah -tetangga. kan ini baratnya aku tertukaran dari hari raya kemarin guys karena aku mau nggak gak, nggak pergi kemana-mana karena pandemi ini jadi di era new normal ini aku sempetin ke desa gitu guys so buat kalian yang udah nonton sampai sini challenge keren banget terima kasih Fahim Crew dan juga semuanya teman-teman yang udah support aku sampai sini jangan lupa kalian klik subscribe ya dan jangan lupa share juga video ini bila teman-teman kalian yang membutuhkan atau Mungkin kalian sekedar ingin share, terima kasih banyak. Semoga kalian dimudahkan dalam segala sesuatu ya yang udah membantu aku sampai sini. Dan jangan lupa kalian klik tombol playlist di bawah banyak video-video yang lain kalian bisa tonton. Oke, terima kasih. Share is care.